Balik lagi di channel inti tutor yang ngebahas tentang dunia perhitungan Indonesia. Oke, okay. aku mau ngebahas tentang tab komunitas. Apa itu tab komunitas? Tab komunitas ini merupakan cara kita untuk memberikan pendapat kepada orang-orang yang berkunjung ke channel kita. Oke okay ya, jadi itu kurang lebih. Kelebihannya lagi, kita juga bisa seperti ngambil voting membuat postingan gambar, apa yang selanjutnya akan kita upload, dan juga bisa kita promosikan channel-channel orang. Nah, seperti yang kalian lihat tadi ya, ini isinya semua aku promosiin orang-orang yang datang ke tempat aku. Khususnya untuk video-video yang terbaru. Ini udah pasti, kalau orang yang nonton video terbaru, itu udah ngaktifkan loncengnya, dan aku promosiin secara gratis Apakah aku pernah jumpa mereka? Jawabannya tidak Jadi kalau kalian mau dipromosiin kayak gini Datang aja di video terbaru aku Dan jangan sampai Ketinggalan Jadi Teman komunitas ini Belum semua channel bisa mempunyainya Kenapa kayak gitu? Karena ada syarat yang harus kalian penuhin Syaratnya itu cukup simpel sih Sebelum ada pembaruan sistem. Ini syaratnya cukup 500 subscriber. Tab komunitas sudah ada. Jadi kalau yang masih di bawah 500 subscriber. Tab komunitas ini belum ada ya. Jadi gimana cara nambah subscriber. Juga belum di video aku yang lalu-lalu. Itu udah banyak banget aku jelasin. Cara-caranya sedikit licik. Tapi ini fitur yang diresmikan oleh pihak Youtube. Nah, salah satunya, ya kayak gini, aku promosiin channel-channel ini secara free dan gratis. Kalau kalian yang mau dipromosiin gini, datang ya di video terbaru. Oke, jadi segitu aja di video aku. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.